Sudah tahu belum ada KND Pak UD kali Bukan Bepadi Puh, oh. Pakan Ternak Lihat terus apa KND adalah Komisi Nasional Disabilitas Peraturan pembentukannya sudah ada Sudah disahkan oleh Pak Jokowi Wah, bagus itu Pak Duko udah tahu saya belum tahu. Puluh lah. Nggak tahu. Terus infonya dari mana? Internet. Loh, Pak Ewa ke mana? Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas telah diatur melalui Perpres nomor 68 tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Saya Danis dari Pemerintah. Saya Tio Tegar dari Semua Tidak Bejaran. Nama saya Kamarudning, Ketua difabel Community of Goa. Nama saya Pima. Hai, saya Muhammad Dutfi. Nama saya Dima. Saya Berti dari Garamin NTT. Saya yang enak itu. Kami dari Perkumpulan penyandang Disabilitas Harapannya adalah ke depan Harapan saya untuk Saya berharap Harapan saya terhadap Kita semua berharap ke depannya Harapannya ke depan Dan kita berharap Biasa melindungi hak difabel untuk bersekolah dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya perisakan. Kedua, pemenuhan adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan teman difabel, karena selama ini masih banyak lapangan pekerjaan untuk difabel yang hanya sebatas admin dan office girl atau office boy. Ketiga, memberikan penghormatan atas karya teman difabel dengan diadakannya beberapa hari khusus untuk mengumpulkan karya-karya apapun itu baik lukisan, rancangan baju, atau pernak-pernik secara nasional. Semoga KND lebih memberikan perhatian untuk teman difabel agar terciptanya inklusi dalam berkarya. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengesahkan peraturan presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Sebuah institusi yang kelahirannya tentu saja ditunggu-tunggu oleh kelompok penyandang disabilitas di Indonesia. Karena komisi ini nantinya akan memantau, mengevaluasi, dan juga mengadvokasi isu-isu hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tapi sayangnya, dari pengaturan yang ada di peraturan presiden tersebut, ada beberapa hal yang patut menjadi bahan evaluasi. Salah satu isu yang menjadi bahan evaluasi adalah independensi Komisi Nasional Disabilitas sebabnya di peraturan tersebut disebutkan bahwa Komisi Nasional Disabilitas adalah komisi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Sosial tentu ini menjadi sesuatu yang menarik kalau tidak ingin dikatakan aneh mengingat sebuah Komisi Nasional Disabilitas atau komisi yang menaungi isu organisasi manusia seharusnya independen dari kekuasaan eksekutif karena dia bertugas untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pemenuhan asasi manusia maka seharusnya pemerintah saat ini mendengarkan aspirasi komunikasi yang sebagian besar memprotes substansi pengaturan tersebut harapan saya terhadap KND semoga kelak nanti KND betul-betul menjadi penyambung lidah antara Difabel dengan pemangku kebijakan di negeri ini Sehingga Indonesia yang inklusi Kelak nanti betul-betul terwujud Salam inklusi Banyak banget polemik yang ada di perpres ini Mulai dari kurang representatif Hingga kurang melibatkan teman-teman Difabel dalam penyelusuran perpresnya Oleh karena itu, kita semua Sepakat untuk mendesak pemerintah Untuk segera melakukan revisi Terlebih, revisi ini juga merupakan salah satu bentuk kinerja dan keseriusan pemerintah terkait isu di Papua, kita semua berharap ke depannya tidak akan ada lagi perundungan stigma negatif hingga diskriminatif semua tentang teman-teman di Papua. semoga ke depannya Indonesia akan menjadi negara yang inklusif Salam Inklusif Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas telah lahir. Disabilitas saat ini bukan saja tugas dan tanggung jawabnya kementerian sosial tetapi disabilitas adalah tugas dan tanggung jawabnya kita semua dengan adanya perpres KND kita terus mengawal agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lebih baik lagi dalam semua lintas sektor. Harapannya kedepan adalah marilah kita menciptakan lingkungan yang inklusi dan tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Personali KND bisa tidak menunjukkan bahwa disabilitas adalah isu yang eksklusif karena membutuhkan lembaga yang menangani khusus permasalahan ini. Padahal mestinya, difabel adalah isu multisektoral, sehingga tidak perlu memberikan label bla blablabla -bla, khusus disabilitas, blablabla -bla -bla, ramah disabilitas. But overall, kita mengapresiasi perjuangan teman-teman, di mendorong pemerintah, sehingga lebih kaya terhadap isu-isu disabilitas di Indonesia tentunya dalam beberapa penyesuaian kita berharap ini bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan difabel di Indonesia. So, let's see what they can do for us. Komandan terpres tentang Komisi Nasional Disabilitas. Ini adalah satu bentuk perjuangan untuk teman-teman penyandang disabilitas, untuk kesetaraan dan untuk kemajuan dan untuk inklusivisme. Selamat Indonesia, selamat penyandang disabilitas semuanya. Sangat senang dengan kehadiran Komite Nasional Disabilitas dan. Dengan lahirnya Perpres nomor 68 tahun 2020 adalah bukti kerja keras dari teman-teman difabel untuk memperjuangkan hak-haknya. Akan tetapi yang menjadi catatan penting adalah saya berharap agar Perpres ini bisa ditinjau lebih lanjut agar benar-benar prosesnya melibatkan teman-teman disabilitas dan benar-benar mengakomodir kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas di Indonesia. Saya mendukung Komisi Nasional Disabilitas atau KND Saya juga mendukung Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 Tetapi perlu direvisi lagi agar proses awal pembentukan komite ini Benar-benar melibatkan para disfabel Perlu revisi Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2020, tentang pembentukan Komisi Nasional Disabilitas, disabilitas untuk perlindungan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Kumpesorai Melo, mantap! Komisi Nasional Disabilitas atau KND itu merupakan organisasi yang sangat penting saat ini khususnya dalam dalam upaya difabel mendorong memantau pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak difabel di seluruh Indonesia. Untuk itu KND harus mendapatkan support bukan hanya oleh negara tetapi juga oleh organisasi-organisasi difabel yang ada di seluruh Indonesia. Karena tanpa kekuatan itu Komisioner yang berjumlah 3 orang itu akan sulit bekerja secara maksimal dan untuk itu eh, mari kita eh, dukung eh, keberadaan KND untuk proses kemajuan eh, pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia. Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas telah lahir. Senang, happy, bangga, jinggerak-jinggerak, bahkan sampai jokir balik. Boleh banget. Tapi, yang paling penting, kita harus terus mengawal agar pelindungan dan pemenuhan hak difabel ke depan lebih baik lagi. Dan, harapannya adalah ke depan nggak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi perundungan, tidak ada lagi stigma negatif bagi kawan-kawan difabel. Mari kita kawal bersama. Salam inklusif, nothing about us without us.